Gunung Ciremai di Jawa Barat jadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi pelancong. Di sana terdapat batu kepala singa di Manguntapa di kawasan Gunung Ciremai yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Keberadaan batu kepala singa di wisata alam 1001 Tangga Manguntapa, Desa Singkup, Pasawahan Kuningan, Jawa Barat, dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Bagaimana cara terbentuk batu tersebut sehingga menyerupai kepala singa atau mirip kepala barongsai? Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Ada beberapa jawaban alternatif tentang batu kepala singa tersebut. Pertama, batu itu merupakan tunggangan Nyi pelet yang dikutuk menjadi batu oleh singgih dalam dongeng perseteruan masyrur dan dasyat abad ke-14 Masehi. Kedua, batu itu terbentuk akibat letusan Gunung Ciremai pada 1698. Saat itu Ciremai mengamuk pada tahun 1919, Gunung di Cirebon telah roboh yang mengakibatkan air begitu tinggi, sehingga merusak tanah daerahnya dan menyebabkan korban manusia. Muntahan material erupsi ciremai saat itu menerjang wilayah utara. Sisa erupsi besar ini masih bisa kita saksikan hingga kini, yakni bebatuan hitam di sana. Terkadang bebatuan tersebut seolah menyerupai sesuatu makhluk atau benda. Ketiga, batu kepala singa terbentuk akibat erosi angin atau deflasi. Fenomena pengikisan batu oleh hembusan angin kencang secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama sehingga membentuk batu formasi baru. Situs baru Kepala Singa tersebut terdapat di lokasi 1001 Tangga Manguntapa. Lokasi wisata alam ini dikembangkan sejak 2017 yang dikelola oleh kelompok bendalangit Masyarakat Desa Singkup Pasawahan Kuningan. Dari lokasi berbukit batu ini disuguhkan panorama alam kota Majalengka, Cirebon, Kuningan, dan Gunung Ciremai dari kejauhan. Situs Kibuyut Manguntapa konon menggambarkan sosok keturunan para wali yang menyebarkan agama Islam di tataran wilayah utara Gunung Ciremai. Beberapa orang yang berasal dari berbagai daerah terlihat sering berkunjung ke lokasi ini, khususnya pada malam satu suro atau satu muharram. Cerita legenda yang beredar di masyarakat adalah tentang kepala singa. Berdasarkan cerita masyarakat, dahulu ada seorang gagah perkasa sakti Mandraguna. Namun karena kesombongannya merusak hutan yang ada di lokasi tersebut, ia kena petaka menjadi batu yang menyerupai kepala singa. Keberadaan situs kibuyut Manguntapa dan kepala singa berada pada satu hamparan dengan 1001 tangga Manguntapa. Lokasi dengan ketinggian 345 sampai 400 mdpl dapat membangkitkan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung. Tak jarang pelancong datang untuk menikmati suasana sore,